Oke pak kembali lagi bersama saya Dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi download yang terpost atau terstop Saat kalian menjalankan game lain di Steam gitu Jadi misalnya kalian lagi download Atau mungkin kalian baru beli deh Misalnya baru beli Cyberpunk misalnya Dan kalian uh, beli gitu ya Dan kalian download gitu untuk Cyberpunknya Tapi kalian sambil nunggu kalian main game lain gitu Tapi tiba-tiba gamenya tuh untuk Cyberpunk ya Yang kalian download itu prosesnya tuh tidak maju gitu Jadi gamenya itu ya ke stop gitu downloadnya Dan untuk uh, cara mengatasinya sebenarnya kalian bisa buka gamenya kalian bisa alt tab kalian bisa lanjut downloadnya dan kalian uh, jalanin lagi game yang lagi kalian mainin misalnya R7 atau r empat atau apapun lah gitu tapi menurut saya itu ribet gitu dan tidak simple gitu jadi kalian bisa uh, coba untuk ke Steam Gitu ya memang kalau kalian misalnya main gamenya game uh, offline ya semuanya kayak saya gitu Kalian bisa coba ke settings dan kalian bisa ke downloads Dan sini untuk yang download restriction ya kalian bisa checklist aja untuk yang low downloads during gameplay gitu Jadi walaupun kalian lagi main kalian bisa langsung download aja gamenya tanpa kalian harus alt tab Kalian unpost terus kalian alt tab lagi untuk main gamenya dan juga menurut saya itu ribet gitu Nah tapi kalau kalian misalnya uh, itu bermain game yang lain nya tuh full offline semuanya Kayak saya misalnya nih ini gamenya saya nggak ada game game online gitu Paling kalau saya main game online itu MHW, tapi saya main MHW di PS gitu. Dan saya sekarang udah nggak main sih. Dan untuk misalnya untuk game uh, offline gitu ya, misalnya kalian cuman satu gitu untuk game offline nya kalian bisa pilih gamenya dan tinggal kalian klik kanan aja terus kalian klik properties gitu tinggal kalian klik yang tab update gitu dan sini nanti akan ada pilihan untuk yang download nya kalian bisa pilih yang uh, always allow gitu kalau kalian misalnya memang bermain game offline gitu untuk gamenya gitu tapi kalau kalian misalnya bermain game online misalnya persona 4 ini atau jangan persona 4 deh uh, misalnya MHW gitu kalian misalnya main online gitu dan kalau kalian pilih yang always allow background download nanti ya game-nya bakal ngelag gitu nanti kalau kalian misalnya main online ya nanti pingnya bakal hancur kayak gitu. Soalnya mungkin kalau kalian misalnya main MHW-nya tuh solo gitu tuh mungkin uh, offline ya nggak online gitu. Ya mungkin kalau kayak gitu nggak jadi masalah gitu. Nah jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Kalau kalian misalnya uh, live kalian semuanya offline kayak saya kalian bisa ke Steam terus ke yang global settings yang tadi gitu. Kalau kalian misalnya cuman ada satu gitu untuk yang game offline-nya gitu kalian bisa klik yang persona 4 golden atau game kalian gitu. Kalian bisa klik kanan terus kalian pilih yang low background downloads gitu. Karena kalau kalian misalnya setting semua pukul rata gitu pukul rata yang uh, kalian bisa mengizinkan download. Kalau kalian lagi main game online dan kalian lupa itu pingnya bisa hancur kayak gitu dan mungkin kalau kalian misalnya main uh, Dota atau mungkin CSGO, CSGO bisa di gitu kalau ping kalian hancur kayak gitu. Dan mungkin karena kalian cupu juga ya. Jadi kalau pingnya nya hancur ya susah juga gitu ya jadi jago gitu. Ya, bahas, ya kemungkinan bakal di gitu. Dan ini ya, cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks you Bye bye.